Saya tidak akan meminta tapi aku Oh cinta pergi dam rena rena Bangga terbiak Bersajibaku Jodoh lebih putas Sesudah jaya Atau pikiran, ayo kita I'm not it, but I can't do it.